Kau sih untuk frontliner. Oh di mana tuh? Front, di hawau. Hawau kamu dua tawau. Ah di tawau. Tapi lagu-lagu. Bangsa kalian akan selamanya berada di bawah sahabat Sulaiman. Hey, Jangan kau menghina orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi Tech. Cuy bagaimana kabar orang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan, cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Oke cuy sesuai dengan janji saya di video sebelumnya saya akan mereaksi lagi persembahan Ubi di minggu yang ke-8 cuy Spesial banget di minggu yang ke-8 ini ada dua persembahan cuy ya Persembahan pertama dengan persembahan yang kedua Di persembahan Ubi yang kedua ini ada tamu jemputannya cuy ya Di sini tertulis tamu jemputannya itu adalah Fataamin ya Salah satu aktor ternama juga di Malaysia, cuy. Dan film terbarunya adalah film Mat Kilau, gitu ya. Dia salah satu, apa namanya? Dia salah satu bintang di film Mat Kilau, cuy. Oke, sebelum kita lanjut, buat korang, kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, cuy. Dan sekali lagi, saya cakap di video ini, tuh, saya semata mata mereaksi aja, ya. Kalau ingin melihat original videonya, korang bisa langsung ke channel. Astro gempa atau orang bisa tengok di YouTube banyak gitu cuy ya. Jadi kalau berharap kurang kualitasnya bagus, Nggak Di sini kualitasnya jelek cuy ya. Karena saya semata-mata untuk mereaksi saja. Oke cuy, tanpa banyak cakap lagi, langsung aja kita tengok persembahan yang pertama dari Ubi. Oke videonya sudah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu, um. oke. Okay. Abang bomba viral, viral sini apa Abang tunggu-tunggu Abang bomba itu setahu saya kalau di Malaysia ya cakap betul kayak pemadam pemadam benar enggak pemadam kebakaran ya kan anda. <laughs> perut perut perut Hahaha <laughs> Berdopsain Temanya apa wow. ini ya? Abang-abang Abang-abang Abang-abang bersama dengan Zaya Apa itu? Tau viral ab Abba. Wah Sejak viral ni, Di mana-mana saya krusu so <laughs> Oh ini ya mungkin mungkin waktu di hari kemerdekaan maksudnya waktu parade cuy ya kalau nggak salah ya karena saya lihat teman-teman uh, ada yang uh, apa namanya Mereaksi abang-abang bomba yang bad, apa namanya badannya badannya apa namanya besar gitu cuy mungkin salam ini cuy salam sejahtera bah. Ha? abang bomba iya <laughs> iya kayaknya NTT ah, cuy selamatkan ahok, cuy. <laughs> Kau, kau, viral kembaran kebo Di pemerintah kau kulihat kau, wasado Depan-depan sabo aja lah <laughs> Sabo Sabo ba aja lah. So Kau di orang Sabo kah Ya dua puluh tahun di Sabo kau Sabo di mana kau Saya di kucing Di kucing ya Sabo kau di Kucing Bapak kau di mana Ya bapak saya mama saya di Sarawak Miana uh. Nah saya di Sabo abang Sabo kau di mana Pulai. Pul Pulai Ya, <laughs> sudah Pulau kau. Ba Aku minat sama kau bawa ke viral kau bah Tapi minta maaf bah Sudah pukul 12 kau kena check out bah Hah? Karena ada orang mau check in Oh orang mau check in? Iya ah, Mari lah kita kemari, mari, mari mari mari Dia kita jadi Eh tak... Kalau Fat jadi siapa di sini sih? Kayaknya memang ada Apa namanya Kalau karakter yang ditiri itu pasti ada Ada sangkut pautnya gitu Yang viral viral gitu ya Apa ya lah kacau Tidak mau check Temanya kayaknya viral viral, viral lebat, ini cuy eh. Assalamualaikum. Asalamuala Oh sudah sampai bahadih ya, ya. Siapakah? Artis ba? Artis Artis, artis? artis. artis ba. Wow. Artis A mana ni? Asal ni A A apa iya. apa -apa sih? Artis ni. <laughs> Siapa artis ni? Wow, Koba. Wow, campur betul-betul lah. Jampa betul. Ya, oh, pertama tahu artis kena jampa. Ya. Allah oh, faham. Heal. Eh, itu nak aku. Heal, heal. Tahu ke ba? Siapa yang bapak aku minat sama kau ba, heal? Bapak pun minat. Ya. lagu kau lah ba yang ini ba. Yang mana? Ah oh, ingin ku kasih <laughs> ayu jelita <laughs> oh, Emanasi hey, hey, hey, hey, yang ditiru Itulah ini apa? Hey. apa apalah kau ini uh. kenapa ada punya kening tebal ini takkan kau tidak kenal siapa Helvira Loy sebut saja lah dia rusa ini aku tahu oh, aja yeah, yeah. dia ini Cerita, ya? uji, ah, nanti jump ini Nanti saya dice cerito uci. Ini ini yang mana dulu. ya? Ha, kau tengok saya nyanyi ah. Ya? Music. Ya tin son, <laughs> mataka di samarang langi <laughs> se. Thailand. <laughs> Itu mentera. <laughs> ah? Ni jumpi. Ah, oh, okay. oh, jumpi, jumpi. Ya. Ba, kalau dia salah aku salah. Pertama kali jumpa kobok. Nyanyi, ba, <laughs> <laughs> <Nani>, ba. <laughs> <laughs> Oke, okay, giliran kamu aku. Oh dia diriku yang mau diri kamu suaranya, ya 1 2 dan, dan Aku tu Kecohlah marah-marah. Hey. Aku skandal. Bukanlah. Bukan, bukan, bukan. Habis? Abang kat sini sebenarnya abang ada konsert. Konsert apa Abah? Konsert? Haa. Konsert untuk frontliner. Oh di mana tu? Di Hawau. Hawau, kamu dua tawau. Haa di tawaw. Haa. Apa kabar? Lagu-lagu. Apa Hawau? Haa. Konsert untuk frontliner. Oh di mana tu? Di Hawau. Hawau, kamu dua tawau. Haa di tawaw. Kok kalimat-kalimat terpleset seperti itu aja gua ngakak gitu ya. Ha oh wow. Ditawa ternyata ya. Ah, okay, tapi lagu -lagu kebaru ini. Lagu-lagu baru ke baru abang ada juga. Iya Bang, kok lagu-lagu dia kan semua bersambung Kita ah, nah, lagu, -lagu apa? Jampi, jampi. Hajat, haram. haram. Next. Hah? Huh? Disensor oh, ya. Oh. Oh. Abang abang duet. Dengan Bagaimana? siapa? Oh, kali ini dengan orang baru. Siapa? Dengan Elizabeth. Iya. Bisa. <tuk> <tuk> Tapi abang tak boleh lah dia. Kenapa Sy tidak boleh? Menyanyi lagu apa abang, abang tak ligulah. Dia nyanyi macam mana ba? Ah, cuba kau dengar dia nyanyi ya. Pemula pandang pertama. Betelia. Ko ini ya, kan. Aku... Sini kesini kayak Amy Shirley gitu. Ya, dia bisa meniru. <tuk> sor suara, suara ini ya artis ya atau penyanyi mind, gitu ya stop <laughs> hey, nih dan kan? koknya begitu ay. Ay. So, aku siram kok pakai air ini sori sori sori tapi kok Rizal saya apa lah saya pun mau keluar abang enggak ah. ada masalah nih dengan Napa, konser abang nih kenapa ba backup singer abang tak boleh join artis dekat bomba tengah viral nih konser ya ya ya artis di hotel ini, ni bo iya boleh lah uh, nyanyi semua sincerely ni ah mari kita, oh, mari kita. Oh. terima kasih pada kita tak ini pergi okay, lagu dari wali di ada ada komen ini juri ini kayak masih ini ya masih masih hangat-hangatnya gitu ya hari kemerdekaan Malaysia gitu. Wow. <tuh> <Ubi>. <tuh> Okey, jom kita dengar komen daripada Najib Ali. Silakan. Assalamualaikum, Ubi. Assalamualaikum. Setiap minggu tak putus untuk menghiburkan kita. Alhamdulillah. Dan uh, Ubi ini, saya rasa dua perkara yang sangat saya kagumi anda. ni, petiga sangat-sangat versatile. Versatile. Dan satu. Kedua, kumpulan ini sangat konsisten dalam memberikan yang terbaik. Betul betul, betul betul betul dan Pak anda ya. pernah diberi wawancara bahawa untuk berjaya anda rasa Ubi harus konsisten betul. dan saya nak tambah di sini kalau anda konsisten bukan sahaja anda berjaya bila anda konsisten ini juga akan Membina nama Ubi melalui pentas ini beyond this competition dan betul, itu betul. yang saya harapkan. Satu persembahan yang baik dan saya sedang menunggu persembahan yang kedua. Jadi pada saat ini saya memberikan empat star. Terima kasih, Pak. Standar ya kalau empat star ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, cuy. Kita lanjut langsung yang apa namanya persembahan kedua dari apa Ubi ya. Di sini uh, tamu jemputannya adalah Fata Amin. Nanti saya akan berkomentar ya. Bagaimana apa namanya tanggapan saya atau pendapat saya, pandangan saya tentang persembahan yang pertama dan yang kedua ini, Cik. Oke, okay, langsung aja. 3, 2, 1. Bertahan, Wahid. Biarkan aku... Tunggu, mengkilau. tunggu, tunggu. Ini... kisah kilo lagi? Ini enggak? Uh, uh, uh. Kau lebih penting untuk teruskan perjuangan, Bang kilo Jangan cakap begitu, Wahid. <coughs> Aku janji yang kau pasti akan selamat, Wahid. Apa? Lega bang kilo, lega. Wahid, ya bang kilo. Ini darah kan? Ya. Kenapa botai? <laughs> Dia dapat gelumang dengan Elio bang kilo. Sudah. Waduh, banyak, banyak Ini sebenarnya sesuai ya, karena tamu jemputannya Fatamin ya. Wah mungkin karena itu ya, karena karena tamu jemputannya Fatamin, makanya pakai tema seperti ini ya. Bagi sudah tinggalkan aku banggilau aku tak nak tinggalkan kau mari kita berubah jangan bagi apa di mana nih, nih dah sampai dah siapa nama ini Bang jadi Gilau. siapa ya kau nak aku diubat oleh penjajah ini Bagilau biarkan aku mati <laughs> Ay, kau ini sudah dibawa pergi di sini banyak lagi alasanmu, ah wah kau bagi paham bukan sabah <laughs> apa kau <laughs> sudah mari kau jangan degil. jangan bagi oh, bukan, bukan sabah ya ah ini dia jadi toga <laughs> <laughs> Yaayan dia jadi yayan ya, yan, ya. Yaja, Aku Kuda. menikam kamu Kau dah nikam Kau buat tak Hamba apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, Iya, apa, apa, apa, apa, apa, apa, kau apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, British, benci British. apa, dia banyak cakap, "Lah, mari bagi habiskan dia Wahid Abingan. Ya yeah. yeah. oh itu Fatamin. Fatamin, jago jag, fana ya di sini. Film-film Mat Kilau itu jawab dia, fana dia.' Action-nya juga bagus sih, penting." <laughs> Orang tak ada lagu lain ke nak main, ha? Buka lagu lain <laughs> Ada apa dengan lagu itu? Bagus juga suaranya ya Hati di ya? <dalam> rasa namaran <tuk> Jad. Jd. Lut. Si Awang, eh, pegang karakter kau Awang. Rupiah. Ha? Si Awang ye. How are you? Sorry. Fine. Dah settle. Ha? Kau dah Hey, aku dah kata Bang Kilau, si Awang ini memang songkol dengan penjajah ini. Law. Kau jangan. Bukan. Awahit Kilau sana. Kau. Sana dulu sana. Di Kilau. Di ni Kilau. Kilau. Kenapa? Kilaunya dia ya. Football. Oh, Kenapa kau cakap aku pomborong? Sedangkan watak orang kampung belum tentu kau lepas, huh? Ini kan pula watak Mak Kilau. <laughs> hey, hey. In character. Hey, in character hey. ya, ya ya. Kau jangan kutuk Bang Kilau. Memang tak sama macam dalam wayang kan? <laughs> Tapi dia tetap ketua kita, kawan. Sebab itulah aku hairan. Punya banyak banyak pahlawan lain. Kenapa engkau juga yang nak pilih untuk menjadi ketua? Apa kurangnya aku? Iya. Yeah, yeah. Sesuai ya. Apa namanya? Sama dengan cerita di filem Mat Kilau je ya. Pilangan. Pilangan nasi sakit. di dalam Indonesia pasti nombor satu dong. Eh, dalam Indonesia. Pilah. Pilah. Pilah. Pilah. Pilah. Pilah. Pilah. Pilah. Pilah. Apa Apa? Kau? Apa? Teman-teman, sabar, sabar. Sebenarnya, apa yang aku lakukan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Hei, apa maksud kau, Awang? Jangan ya, sesah, dia. <laughs> terbalik. Ya, ya, ya tahu dong marah. Ah, Panahnya terbalik. Dia yang mati, bukan aku. Sis, berdebar! Eh? Hey. Sambut! Eh, oh. hey, sambut. Oh. Hey. <laughs> hey. minta sambut. <laughs> hey. Hey. Bertiga belum tentu mampu menewaskan aku. Bangsa kalian akan selamanya berada di bawah capa Sulaiman. Hey. <laughs> <laughs> Jangan kau menghina orang. <laughs> Kenapa Sulaiman? Kenapa? <laughs> ...bangsa kalian akan selamanya berada di bawah sapa Sulaiman. Hey! Jangan kau menghina orang Melayu. Kau kenapa? Tidak <Kau> dengar sini. <tik> Kami bukan yang selama yang kau sangka. Kami ada lagi jajam. Hancur pada Dominion. Waduh, bila apa lawan Melayu. Tapi begini, jadi mau apa kau? Mau apa kau? Tak hanya semudah. mudanya menyerah tinggi itu men dia nyerah itu. Mau buat apa kau sekarang? Ah? Gimana kau? Nanti. Sebenarnya ada tujuan aku datang kemari. Apa dia? Aku sudah tahu rencananya British. Selepas menentangnya tanah Melayu, British akan menentang tanah Indonesia. Jadi mau apa? Iya. Bisa nggak kita gabung? Pizza bang, sian. Gimana nih? Eh, hey, awak, aquilo, jangan terpedaya um. dengan dia, pembunuh saja dia. Kali ini aku percaya dengan dia nih. Dia ya, kenapa? Malaysia, Indonesia, kita serumpun. Cie. Eh, nah. hey, tapi British terkenal dengan kekuatan tentaranya yang ramai. Bisakah kita menang, Bang? Kekuatan terbalik. Kemenangan yang <laughs> sebenar bukan terletak pada <tuk> kekuatan. Tetapi pada satu perkara Apa dia, Awang? Apa dia? Lagu, please pernah kayak pernah denger lagu ini, Religi juga lagu Religi ini. Oke. Okay. Bato Amin. Waduh, Bato keren ya. Ha, ini Karakter di dia asyik leka. banget dia. Lawak juga dia best. Best ya. yang best, impersonation best, lakonan best dan walaupun ulang idea minggu 1 tapi ni sequel eh. Ya. Ada partamenya. Ya. <laughs> Bagus, <laughs> semua entertain dengan Fatah Amin nyanyi, good. dancing good. pun. Ya, yeah, dapat, um, ya. Yeah, dapat. Ya, saya nak cakap good luck to you guys sebab korang tahu kau memang kuat. So, keep up the momentum, okay? Keep up the momentum. Dan, kita semua memang terhibur dengan persembahan di malam ni. Saya bagi empat bintang untuk Masih persembahan. Masih 4. 4 star untuk Ubi. Jadi, 8 ya. Okay. <coughs> okay, itu Itulah tadi dua persembahan. Eh... Uh, Ubi ya, persembahan yang pertama dengan persembahan yang kedua Dan sekarang saya akan membagi sedikit pendapat saya tentang persembahan yang pertama dengan yang kedua cuy Oke, okay, untuk persembahan yang pertama ya Untuk persembahan yang pertama uh, mungkin karena ini cuy Mungkin karena saya nggak tahu apa namanya Nami meniru siapa Tapi disitu uh, lawakannya kurang gitu ya Ya yeah. Saya, saya harus jujur aja, gitu ya. Lawakannya kurang di minggu, apa namanya, di persembahan yang pertama, gitu ya. Ya, salah satunya juga itu, cuy. Karena saya nggak tahu yang viral-viral di Malaysia itu uh, seperti apa, gitu ya. Itu, itu yang mungkin jadi, jadi apa namanya, jadi tantangan buat saya, gitu, cuy. Ya, jadi saya harus mengetahui apa yang viral-viral di Malaysia, gitu ya. Walaupun saya nggak reaksi video itu, tapi setidak, setidaknya saya harus tahu apa yang viral-viral di Malaysia, gitu, cuy. Ya, oke, dan persembahan yang kedua. Awalnya saya nggak ini sih, saya nggak terbenak di pikiran saya itu bahwa dia akan memerankan atau apa namanya, e, apa bertemakan tentang film Mat Kilau lagi gitu sih ya, karena di minggu yang pertama kan mereka udah apa namanya e, membuat e, lawakan tentang Mat Kilau gitu ya, mungkin karena ya ben benar juga dikatakan tadi yang juri yang wanita tadi sih. Karena temanya tamu jemputannya itu adalah Fatamin Amin gitu ya Jadi ini diangkat lagi gitu ya Dengan persi ini ceritanya ya Persi yang berbeda sedikit dengan adanya tamu jemputan gitu ya Kalau dibandingkan yang kelakar minggu pertama Persimat Kilau dengan minggu yang 8 Yang ke-8 ini sih Yang persamaan yang kedua Menurut saya minggu yang pertama itu lebih apa nam lebih dapat gitu ya, lawakannya lebih dapat gitu ya. Saya saya curiganya seperti ini, cuy. Mungkin ya, lawakan-lawakannya best atau lawakan-lawakannya g itu lagi disimpan ya, disimpan untuk ke final gitu ya. Kedua persembahannya ini sebenarnya kelakar sih, cuy ya. Tapi satu, tapi nggak sekelakar di minggu yang pertama dengan minggu yang kedua, dan yang ketiga pokoknya di minggu-minggu awal itu nggak sekelakar dengan yang sekarang gitu, cuy ya. Saya harus jujur cuy ya, ini sesuai dengan pendapat saya pribadi. Jadi koran juga bisa simpan pendapat koran di kolom komentar cuy ya. Koran bisa komentar di bawah bagaimana pendapat koran gitu ya. Intinya yang di persembahan pertama itu saya cakap kurang karena memang saya mungkin yang salah cuy. Karena tidak mengetahui apa-apa saja yang viral di Malaysia gitu ya. Saya juga tak mengetahui siapakah yang ditiru oleh Nami gitu ya. Itu salah satunya cuy. Dan yang kedua, buat saya itu menarik karena... Uh, film Mat Kilau sekali lagi film Mat Kilau yang memang uh, menurut saya film ini mendunia gitu ya salah satu film yang bisa dikategorikan terbaik di Malaysia gitu ya oke okay, begitulah pendapat saya cuy ya kalau memang kurang tak terima tak jadi masalah gitu ya tak jadi masalah cuy kita mengeluarkan pendapat pribadi gitu ya orang bisa berpendapat juga di kolom komentar ya supaya kita berbagi gitu ya berbagi pengetahuan juga cuy ya tentang lawakan tentang pokoknya apa apa-apapun yang ada di Malaysia gitu ya